kan tanpa suara Dan aku <suara> usah. Harus menunggu lama kursus merangkai kata kursus merangkai bunga untuk bicara bagaimana aku. aku resah harus jujur padamu oh, tentang semua. Oh, bisa bisa Tentang semua ini Yang binggimu awal hanya Tentang diam dia. Dan Yang tak berkutik Ada yang lain Desa. Ada yang lain Aku oh, Ada yang lain. Gugup tak berdarah ada pelangi di bola matamu Jangan masang iri bing... Ku bisa sayang padamu Sekali lagi Aku sayang padamu Let's go Aku di tempat aku sayang Pada... Oh bang Ivan, nyongkut, nyongkut amat. Tepuk tangan semua penonton di sini. Uh. Wow, mana nih, bentar lagi harusnya 4 star nih. Udah 1.500 penonton masuk sampai 4 star? Ayo dong, 1.500. Tarik sis mongo kini tinggal aku sendiri Ini kita kita kita salah kirit king Hatiku, samsara dalam cinta, samsara aku. Denggal aku sedikit Hanya bertemu Ampe oh, geleng nah, nah, nah, nah, gitu cinta. <SILENCIO> <SILENCIO>